hiburan hiburan asik asik go oh, gantung ning dhuwur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Begok Sekaya teman-teman Kali ini saya berada di Pasar Malam Pelabuhan Muncar Banyuwangi Dalam rangka memperingati hari Petik Laut Muncar Banyuwangi ya Yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus ya teman-teman Oke ya teman-teman kita lanjut jalan-jalan aja dulu melihat-lihat pasar malamnya. Oke, lanjut. sih <SILENCIN> Ya. jalan lagi sama langsung lagi Thank you. Seperti <tik> <tik> <tik> <tik> di rumah.